Jangan kau bicara tentang dia yang kau anggap sempurna dan kau ingin sah, seperti dia tapi zahra bisa, sabukan dia jangan kau samakan, lepaskan jika. Cukup Sedangkan Kau bicara Tentang dia Yang kau anggap Sempurna Dan kau ingin sah, Seperti dia Tapi saya